Guys, guys. Aku Yang penting subscribe. <neum> Kalau nggak, cacing. Oke, okay? dadah. Assalamualaikum. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga saat Isra Miraj. Kemudian Nabi Muhammad memberi salam kepadanya dan Nabi Yusuf menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, Selamat datang wahai saudara yang saleh serta Nabi yang saleh. Lalu Nabi Yusuf mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ketampanan Nabi Yusuf bagaikan rembulan di malam purnama antara bintang-bintang. Maka Nabi Muhammad bertanya, Siapa dia wahai Jibril? Jibril menjawab, dia adalah saudaramu Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit keempat.